Nah, itu bagian belakang ya. Yuk, kita ke bagian samping. Hari ini hari Sabtu, weekend, waktunya orang buat hmm, pacaran buat malam mingguan. Kali ini daripada aku nganggur, aku mau review untuk unit terbaru dari Daihatsu, yaitu Daihatsu. Yuk kita lihat unitnya seperti apa. Nah ini unit terbaru dari Daihatsu. terbaru dari dehatsu ya eh, seperti yang kemarin-kemarin aku janjikan aku bakalan review sedikit eh, unit terbaruku dari dehatsu Rocky nah apa aja sih keunggulan kelebihan kekurangan dan apapun eh, aku bakalan ngejelasin secara detail ini mumpung ini juga ada kalian kalau yang mau lihat nggak bisa datang ke dealer, nanti bisa lihat ke channel YouTube ku ya nah Bakalan aku review satu-satu dari fitur ke depan sampai belakang sampai interior dalamnya. Kalian mau tahu penasaran seperti apa? Yuk kita review satu-satu ya. Nah, aku bakalan review satu per satu dari depan dulu ya. Nah, kalian bisa lihat kan udah kelihatan kan ini seperti apa nih Tampaknya hmm, kalau jajar kayak gini pasti gagal banget ya. Sayangnya mobil bukan cowok ya. Nah, kali ini aku bakalan review dari depan nih. Kalian bisa lihat ya di sini. Kalian bisa lihat dulu tampak depan seperti ini. Nah, di sini sudah ada grill yang warnanya hitam solid. Dia itu kesannya tambah gagah ya. Jadi mobil ini mini SUV. Di sini juga uh, sudah ada logo Daihatsu-nya besar. Grill hitam yang di sini sudah nyambung sama garnish warna kromnya ya di sini warna garis krumnya di samping sini kesannya lebih tambah gagah. Nah, kita lanjut ke lampu ya. Kalau lampunya nih kalian bisa lihat, aduh tajam banget deh. Ini sudah full LED ya. Jadi untuk pencahayaannya lebih tajam, lebih terang. Dan di sini juga nyambung ya dari sini sampai sini lampunya. Jadi kesannya itu dia itu mini SUV tapi tampilannya lebih gagah banget. Lanjut untuk yang saja di sini. Sudah terpasang fog ya, jadi untuk membantu untuk pencahayaan pada saat hujan. Dan di sini juga ada tambahan garnish yang warnanya hitam dop. Jadi kesannya lebih tajam banget untuk tampilan tampak depan ya. Dan di sini juga sudah ada tambahan body kit. Kalian bisa lihat di sini body kitnya. Menambah kesan lebih gagah dan elegan kalian bisa lihat ya keseruannya untuk tampak depannya. Lanjut untuk yang tampak samping. Di sini kita bannya ini pakai ring 17 ya. Dan di sini juga untuk peleknya sudah tuton karena ini adalah tipe kosong turbo ya. Jadi ini di tipe 1.0 yang paling tinggi untuk tipenya Nah, untuk di sini untuk sepianya sudah elektrik ya. Jadi bisa dioper dari dalam. Jadi untuk membantu untuk parkir untuk uh, pengaturan segalanya semua sudah bisa diatur dari dalam. Sudah ada lampusannya juga. Jadi untuk yang belak-belok kalian bisa lihat di sini. Di sini untuk pintunya warnanya ini sudah anu ya warnanya sudah Chrome jadi menambah kesan mewah sekali untuk mini SUV ini Nah untuk bagian samping bawah ini dari depan sampai belakang ini ada tambahan Fender Nah dia itu menambah kesan nambah macho banget dan di sini juga untuk body kit depan samping belakang dan samping kanan ya Nah, kalian mau tahu bagian belakang seperti apa? Yuk, kita ke belakang. Nah, ini adalah bagian belakangnya seperti ini. Kalian bisa lihat kan? Lihat kan? Untuk fitur bagian belakang dari tampak atasnya di sini sudah ada antena juga ya, hiu, uh, antena hiu. Di sini juga sudah ada mini spoiler ditambah ada tambahan lampu headlampnya. Jadi uh, membantu untuk pengereman ya kelihatan untuk pengereman yang uh, misalkan untuk truk-truk yang lebih tinggi itu kan uh, bisa lihat untuk posisi pengereman. Dan di sini lampunya nih kalian bisa lihat lampunya di sini kelihatan lebih besar. Ada tambahan garnish hitam dan ditambah ada list chrome -nya juga ya. Di sini ada logo Daihatsu juga. Dan di sini juga sudah ada. Untuk sensor parkirnya ya tersedia juga kamera mundurnya juga. Dan ditambah satu lagi nih. Body kit belakang biar tambah seksi. Nah, kalian mau tahu bagian dalamnya seperti apa? Nih, aku kasih tahu. Lihat. Kalian harus tahu bagian dalamnya seperti apa. Nah, ini untuk bagian dalamnya ya kalian bisa lihat ya di sini lebar banget untuk bagasi bagian belakang di sini untuk bang serepnya juga seperti ini Tutan juga ya ingat bang serep itu tidak untuk selamanya dipakai ya dia untuk bersifatnya sementara aja Jember kan, lihat coba sekali bisa untuk duduk di sini juga kok aku juga bisa masuk ke sini. Nah, itu bagian belakang ya. Yuk kita ke bagian samping. Nah, kalian penasaran untuk fitur di dalam seperti apa? Ayo ikutin aku kasih tahu untuk fitur dalamnya. ada bagian dalam nih. Bakalan aku kasih tahu untuk fitur dalamnya untuk Daihatsu Rocky. Keunggulannya seperti apa? Kalian bisa lihat ya, untuk interior dalamnya seperti ini. Nah, ini adalah Daihatsu Rocky satu kosong tipe paling tinggi Turbo untuk fitur yang pasti dia lebih lengkap ya di sini kalian bisa lihat untuk audionya di sini layar sentuh lihat ini seperti kayak TV yang di rumah tapi ini mininya kalian bisa lihat di sini semua di sini untuk pengaturan di sini juga sudah bisa ya Layarnya layar LCD di sini untuk pengaturan AC nya juga sudah digital dan untuk lam, apa kuncinya dia sudah start stop engine ya, jadi dia tidak pakai anak kunci. Dan di sini untuk kelengkapannya untuk untuk korek, untuk USB di sini ada dan di sini juga ada tampak seperti kayak di pesawat ya, jadi ini sudah dibatasi. Nah di sini juga ada tambahan dashboard kecil juga untuk di samping ya. Jadi ini bisa buat latihan seperti ini. Nah, untuk setirnya, karena ini di tipe yang paling tinggi di 1.0 Turbo, ini untuk pengaturan audionya semua ada di setir ya. Lihat dia lebih kecil, mungil dan yang pasti genggamannya hmm, pas banget. Lihat, pas banget kan? Ini genggamannya pas banget kalau di sini untuk dashboardnya kalian bisa lihat ya di sini lebih jembar ya lebih jembar jembar banget untuk dashboardnya depan di sini untuk pengaturan aktif di sini juga ada tempat untuk minuman juga ya jadi di sini nanti uh, untuk minuman bisa dingin pas posisi perjalanan juga di sini ada dashboardnya juga terus di sini untuk pengaturan aktif semua di sini ya Nah di sini juga sudah ada airbagnya. Airbagnya posisinya ada di sini sama di sini ada dua airbagnya. Nah di sini nih aku masih tahu nih. Nah lihat kalian bisa lihat ya aku buka biar terang ya. Nah di sini untuk handle pintunya untuk menarik di depannya ini lebih besar ya. Jadi kalau di mobil biasa itu kan biasanya kecil. Kalau di sini seperti ini. Bakoh banget kayak salesnya. Nah di sini kalian bisa lihat di sini semua ada di sini ya untuk pengaturan kaca spion semuanya untuk untuk power window semua ada di sini semua ya. Pengaturan sini semua ada di sini semua. Terus oh untuk yang lainnya sini ada tambah lampu tengah juga ya di depan juga sudah ada kalian harus tahu ya kalau diresepsi jadi... ini lihat deh di sini ada yang unik di sini ada indikator untuk uh, belnya. jadi kalian kalian nggak pakai bel pasti otomatis uh, ini sinyalnya bakalan kelihatan dari sini ya ini adalah bel untuk penumpang kalian bisa lihat di sini oh iya untuk joknya lihat deh joknya ini sudah dilengkapin seperti kayak uh, dilapisi cover jok ya tapi belum sih tapi ini bahannya tebal dan ini juga dia bermotif juga dan ada tambahan untuk listnya yang warna merah kalian mau tahu posisi di belakang seperti apa aku kasih tahu rasanya duduk di belakang posisi di belakang yuk nah aku bakal ngasih tahu rasanya duduk di belakang seperti apa? yang pasti duduk di belakang itu lebih jembar ya. kalian bisa lihat ya di sini untuk joknya juga tebal dan tidak panas juga ya. Di sini, nah aku nyalain dulu ya. nah untuk di bagian belakang kalian bisa tahu kan rasanya duduk di belakang pasti yang eh, pasti lebih nyaman banget dan di sini untuk posisi Oh jarak ini juga lebih anu sih. Jaraknya lebih nyaman. Dan untuk ketinggian ini lihat deh, kalian tinggi tinggiku sama ini jaraknya juga lumayan tinggi. Dan kalian harus tahu di jok bagian belakang ini dia lebih tebal banget ya. Lebih tebal untuk bahannya juga. Nah. Itu aja sih kalau di bagian belakang. Kalian mau nyoba seperti apa ya? Kalian harus test drive. Yuk, kita keluar yuk! Nah, untuk interior dalamnya kan udah, kalian harus tahu mesinnya seperti apa. Yuk, aku harus tahu mesinnya, D1 Rocky. Lihat, untuk... Nah, kalian harus tahu. Dalamnya mesin Rocky seperti apa. Lihat dulu deh kalian. Nah, untuk mesinnya kalian bisa lihat ya. Ini adalah uh, 1000 cc-nya untuk Roky yang tipe turbo. Uh, mesinnya seperti ini. Ini tiga silinder. Dan uh, dan di sini sudah ada peredamnya. Jadi, semua untuk mesin uh, di daerah Suroki ini juga sudah ada peredamnya, ya. Jadi, suara mesin itu tidak masuk ke dalam kabin. Kalian bisa lihat, ya, seperti apa detailnya. Nah, kalian bisa lihat, ya, itulah uh, dalamnya mesin seperti apa, kalian sudah lihat kan tadi seperti apa kalian harus tahu juga ya dan ini berat loh kalian nggak percaya coba aja ingat kalau untuk menutup uh, kap mobil jangan sampai ditekan gini ya lebih baik caranya gini kalian lihat nah seperti ini biar nah itu sedikit penjelasan tentang daya hancur Rocky. Kalian, kalau mau lihat, mau lihat tanya-tanya harga, mau nyobain, bisa datang kok ke dealer daya yang di Sragen. Mau test strips juga bisa langsung hubungin ke nomor sini, atau datang ke sini nyari namaku. Ais pasti ada di situ. Itu aja sih penjelasan sedikit tentang Daihatsu Rocky ya. E, mungkin kalian bakalan penasaran kalau belum nyobain di sini tersedia kok untuk test carry juga ada. Kalian mau nyoba? Mau tanya-tanya harga simulasi e, rasanya seperti apa? Kalian bisa japri aku di nomor sini. Biar nggak penasaran juga jangan lupa subscribe sel-solo. Jangan lupa di klik di cari channel youtube Stella solo di subscribe, jangan lupa di like, komen, dan di share ke teman-teman nah itu aja sih penjelasan sedikit tentang daya suroki, nanti next time aku bakalan ulas tuntas seperti apa untuk tipe lainnya daya suroki nah untuk selanjutnya bakalan aku review yang lainnya, kalian tunggu di channel youtube style solo, bye